Welcome back to my channel Aku mau cerita Akhir-akhir ini skin bariarku rusak Dan bekas jerawatku sulit memudar Saat aku cari-cari di internet Aku menemukan skincare yang lagi viral Adakah yang tahu skincare apakah itu? Oke, aku kasih tahu ini dia tiga produk dari Focal Skin yaitu Calming Toning Lotion, Moisturizing Calming Cream dan Brightening Serum Yang pertama, Focal Skin Calming Toning Lotion, cocok digunakan untuk semua jenis kulit Direkomendasikan untuk kulit sensitif peminyak atau kering Mengandung lima kali centella berkonsentrasi tinggi 5 kali ceramide, green tea extract, hyaluronic acid, dan niacinamide Yang berguna untuk menenangkan, melembabkan, dan memperbaiki skin barrier Serta membuat kulit lebih sehat dan kuat Teksturnya ringan dan mudah meresap Aku mau pakai ini sebagai base sebelum menggunakan produk fungsional. Yang kedua, Vokalskin Calming Cream. Cocok digunakan untuk semua jenis kulit. Sangat cocok untuk kulit bercerawat dan berminyak. Mengandung 5 kali centella berkonsentrasi tinggi, 5 kali ceramide, vitamin P5, lens quellen, dan niacinamide yang berguna untuk memberikan efek menenangkan yang efektif, melembabkan, dan dua kali memperbaiki skin barrier. Teksturnya ringan dan mudah meresap. Dan yang terakhir, vocal skin brightening serum. Cocok digunakan untuk semua jenis kulit. Mengandung 3% niacinamide, 2% alpha arbutin, skin white 377, epes, dan rose water, yang berguna untuk mengatasi masalah warna kulit tidak merata, menyamarkan bekas jerawat, dan mengatasi kulit wajah yang kusam. Teksturnya ringan, cepat meresap, dan tidak lengket. Ketiga produk ini sudah bersertifikat BPOM dan FDI, ramah di kulit sensitif, bebas alkohol, minyak mineral, dan hewangi Setelah memakai ketiga produk ini selama 14 hari Kulitku menjadi lebih lembab Bekas jerawatku mulai memudar Dan skin barrierku membaik Ini dia hasil before dan after pemakaian Buat kalian yang penasaran atau punya permasalahan seperti aku Kalian bisa cobain ketiga produk ini